bos. Jalan-jalan dong, Keren. Mbak-mbak Keren. cantik. Suasana Gapura Mongkrang pos pendakian Bukit Mongkrang. Kates Rangkut tripod sih Ngevlognya pijik Ada yang bilang moh Ini Kenapa? Kenapa mau? Karena saya sakit. Waduh. Lelah ini apa lagi nih? Aduh. Mau nggak mau. Minum dulu. Lelah? Yang ini mengis menggis Ngap? Untol? Gak <tuh>. Oh, Kombinasi apa ntar dia aja, nah, aku nenglawi lu berangkat ngasih janjaro. Tadi. Hei guys, capek guys. Wis mandul kali lau nggak kelihatan kabut total No dari sini sebenarnya udah indah cok cuman kabut doang cok he? he? nanti cok? oh iya tapi orang aja banget he? orang aja banget motor eh? dua dua sama Labu, cok, kelihatan samar-samar doang cok. Mbak ayo naik lagi mbak, kemarin kita. Jauh gak sih mbak? Udah lima menit lagi? Yakin? Mau menit? Oh, itu seperti menit. kata-kata DJ tahu dan karena kerja Iya, itu kamu tahu. Aku saya, saya, Cok. Ada yang sudah tepar Baru 19 menit perjalanan Kalau kolam mau? Gara -gara renang mau? Sumpah gara-gara renang semua gara-gara kau. hati aku anak aja, simpul sekarang nggak. Suasana mulai gelap, mulai horor. naik gerimis juga, ini mungkin kita harus turun, naik lagi nggak mungkin. padahal tinggal deket doang nih, tapi nggak mungkin. nggak bawa apa-apa juga soalnya, mending caput. ini jadi kita putuskan buat turun, karena sudah gelap, center pun nggak bawa, cuman bawa minum doang. Jalurnya kayak gini, lumpur, tapi nggak licin sih. Ini gua cuman pakai sandal doang nih. Pakai sandal celana pendek, kaos. tuan gua masih ini, ada foto. Gremis sudah mulai terasa. Oh, kok Mas lip. Yo, anu apa? Bumerang. Yo Ji, lu. Nah, ngene lho. Ayo curuk. Sak. Omong ini lho, Pon. Ha, omong gawe ngono yo. Yo ci lu. Iya. Yeah. Wis, yes, yo. Yo yo yo yo, lautan pelangi ya pulang pelang, siapa pelang? Ram, anu sih, suasana kabut tebel cu, mengelimuti mongrang temen gue hilang mana tadi, bos? Bet beton ibu-ibu, ya. <laughs> Ada ibu-ibu guys, hilang guys kabutnya tebel kali guys sudah pada netes ini guys ini pertama kalinya muncak mongkrang langsung remedy guys gak nyampe atas guys karena waktunya estimasi waktunya salah guys sampai lapangan su. udah gelap Tahu ini jam berapa sih? Beli Tapi bagus tuh. Kayak video horor. Iya, mau nggak? Aman Lupa saya. Wahyu Mbak Cendul Warung Suasana keren banget so. Mantap kali. Ini kayak di waktu di Ranukumbolo pas kabut kayak gini, cuy, so. so. Jarak pandang 100 meter lah. Pap dulu, pap dulu. Keren kali so. Ini enaknya langsung ke hotel cuy, so. check in so with no dreams with